Oke pak, kembali lagi bisa bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengganti tema di Nintendo Switch ya. Cuman uh, di sini sebagai pengingat aja di awal, di sini saya bakal mengganti dari tema item ke putih atau mungkin putih ke item. Jadi hanya ada dua itu doang temanya untuk di Nintendo Switch. Karena di Nintendo Switch nggak bisa kayak PS4 atau mungkin Xbox nggak tahu juga sih ya. Karena saya nggak main Xbox juga dan uh, di PS4 itu bisa ganti tema gitu ya. Temanya bebas gitu kan bisa tema cyberpunk, tema God of War, tema Uh, The last of us ya banyak banget gitu temanya cuman di Nintendo sih cuma ada dua gitu ya dan untuk menggantinya kalian cukup ke sistem settings gitu ya seperti biasa gitu dan uh, di sini kalian cukup uh, ke bawah gitu ya, dan kalian cukup ganti yang times gitu teams apapun itulah dibacanya gitu kayaknya teams ya dan uh, di sini kalian dari basic white ganti aja ke black atau mungkin dari black ganti ke basic white gitu dan Kayak gitu, kalau saya sih kurang suka sih untuk yang warna kayak putih gini terlalu uh, cerah mungkin ya menurut saya terlalu tajam gitu. ya kalau misalnya kalian main di tempat gelap gitu, jadi saya akan ganti aja ke basic black dan uh, saya sangat suka banget tema-tema yang gelap kayak begini. Dan uh, gitu doang sih ya. untuk uh, cara mengganti temanya cukup gampang banget, cukup tinggal diganti aja dan tinggal dipilih aja cukup dengan satu tombol gitu. Dan ya uh, kayaknya cukup segitu doang sih ya untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye.